Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini tentunya bangunin akan memberikan kabar terbaru seputar Lesti dan mereski bilar sahabat ya kita lihat aja nih unggahan pertama yang mana tentunya sebuah unggahan postingan dari agon instagram irnawati 16 persahabat ya di situ memposting sebuah postingan semangat lanjut meeting time, ini tentunya postingan dari IGS-nya Bang Derry, persahabat, ya tentunya di sini Bang Derry lanjut meeting persahabat, ya, bersama Rizky Bilar tuh, Yang ya, sini ada sebuah kalimat komentar juga, nih, persahabat, ya, dari salah satu fans, ya, nih, dari akun Yuvitasari underscore Alufi mengatakan dalam kolom komentar IGS-nya Lilis Bilar sama Lilis lagi meeting, berharap Dede juga ikut Terus ngomongin konsep pernikahan sama WO Ya Allah, halo dulu, malu belakangan katanya ya <gifat> Doakan saja persahabat yang terbaik Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat malam hari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Persahabat ya kita lihat aja nih ada unggahan terbaru yang mana tentunya memunggahan dari OST bersama Sabrina Persahabat ya hmm, Cute banget tentunya fotonya bareng Ilal Wah tentunya Ilal sudah mendapatkan cucu baru nih Persahabat ya Ini cute banget Persahabat Dan kita salvok banget tentunya ke Ilal Persahabat yang Sudah ganti baju tuh ya, ini udah Ada baju baru nih <laughs> cute banget pas sahabat ya tentunya malam hari kita kasih kejutan vitamin dari si cantik dede Lest ini pas sahabat ya mudah-mudahan tentunya kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita postingan tersebutlah di -post kembali oleh akun instagram lesti gallery Underscore yang baru tentunya sebuah kalimat caption dituliskan Bukan hanya Bilar yang jadi Bilarina Ilal juga bisa jadi Ilalina Aduh, cute banget nih persahabat ya Banyak komentar dari para fans nih Salah satunya di sini dari akun Instagram Azizah Pucinta Solawat Mengatakan dalam kolom komentar Baju baru Alhamdulillah dibelinya pas hari raya Cie Ilal baju baru, katanya ya Tentunya memang persahabat ya Selalu Tentunya memberikan hal-hal yang positif banget nih dari idola kita ini Yang selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga persahabat yang mudah-mudahan Kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Hilar. Dan mudah-mudahan juga persahabat yang malam hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia selanjutnya Tentunya cidukan vitamin wajah dari Lesti dan Bilar malam hari ini Tetap pantengin channel ini persahabat ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini persahabat Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bahwa menurunkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh